hey guys how you doing welcome back on my watch youtube channel still with me Theo. hmm dan ini dia yang bakal gue bahas adalah brand dari nih bisa baca gak? bisa baca gak? Ah huh? ah? Huh? bisa baca gak? timex ya yeah. tapi ini bukan timex yang kayak biasa biasanya yang ada uh, indigo indigo yang bisa lihat setan eh bukan indiglo maksudnya ya yeah. Yang ini yang bakal gua bahas adalah Tada. Nah, ini kalian lihat sendiri modelnya. Langsung aja gua ambil di sini. Nah, yang gua bakal bahas ini adalah ini dia. M79. Dan varian yang gua pegang adalah yang Batman Bezel. So fun fact dari M79 atau M79 ini adalah model vintage yang diadaptasi dari pendahulunya Timex Q yang laris di pasaran ya dan M79 itu merupakan kepanjangan dari M itu Mechanical 79 itu adalah desain reissue dari Timex Q di tahun 1979 that's why ini dinamain M79 dan yang gue bahas yang batman bezel ini adalah kode SKU TW2U 29500 ya memang sih kalau kalian ngeliat timex kebanyakan yang uh, waterbury terus expedition terus weekender kesannya kayak ngeliat yang ini beda sendiri ya tapi justru ini yang bikin keren sih modelnya mid-size ya kayak Diver old-school strapnya modelnya seperti ini kalau gue bilang e, mesh juga bukan sih tapi ini bukan tipe bracelet yang bisa dipotong ya tapi cuman di resize aja ya jadi enak tinggal geser-geser nggak -geser, perlu potong-potong movementnya automatic juga tapi langsung gue bahas ke movement ya ini movementnya automatic dan otomatiknya ini menggunakan japan movement tepatnya miota dengan kaliber 8205 Case nya full stainless steel glass materialnya it's okay emang mau diapain sih gitu loh back case nya ini exhibition ya kalian bisa lihat langsung movement dan rotornya dari belakang sini ya dan diameternya ini cuma 40mm sih lihat ideal banget tipis bener-bener apa ya klasik and like i said no one beat the classic dan untuk ketebalannya di sini dia 14,5 mm lug width 18 so kalian kalau mau ganti-ganti strap pastiin uh, lebar strapnya itu 18 mm dan yang gue bikin gue suka di sini adalah lug itu bukan tipe yang tanduk ya jadi dia bener-bener kayak unibody almost unibody tapi bukan sih ya kayak integrated lah gua bilang modelnya tapi bukan integrated tetap bisa sih dilepas strapnya di dalam jadi locknya itu nggak kelihatan kayak tanduk dua gitu sih yang bikin gua suka ya. untuk water resistance nya ada di 50 meter ya modelnya emang sekilas kayak jam diving tapi aku rasa kalau dilihat dari spesifikasinya dan ini nggak ada screw down crown jadi ini hanya water resistance saja ya bukan truly uh, diver ini just diver look dan untuk rotating bezelnya oh uh, crispy crispy banget hmm. nice on hands nya tadi udah gue on hands ya nice nice fit dan ergonomis klasik old school tapi ini namanya klasik old school itu bener-bener no one beat that model ya dan untuk uh, varian warna lain selain yang ini yang batman nah kalau yang ini ini yang adalah yang basic black kalau basic black ini TW2U78300 spesifikasinya sama movementnya juga sama tapi dia adalah yang basic black dan untuk varian yang terakhir ini warnanya adalah Coke bezel dia bukan pepsi karena bukan biru merah tapi hitam merah jadi ini dinamain Coke Bezel spesifikasinya juga sama nah untuk untuk di harga Timex M79 ini kalian bisa dapetin di jamtangan.com di range harga kurang lebih ada di 3, ya 3 jutaan sekian so buat kalian yang memang suka Timex atau mungkin suka model yang kayak gini diver look tapi klasik old school dengan diameter yang enggak terlalu gede ini pilihan yang tepat buat kalian so gimana udah mulai kena racun timex gue rasa sih banyak ya yang racun timex yang suka timex juga banyak jam keren tetap keren ya so buat kalian yang mau berburu langsung aja klik jenis uh, brand jam tangannya Timex dan disitu kalian bisa langsung searching-searchingnya pokoknya tulis aja M79 di kotak searchnya atau mungkin kalian kalau mau nelusurin Timex juga silahkan aja langsung jadi biar puas melihatnya buat semua model-model Timex disitu yang mau berburu yang mau belanja juga dipersilahkan langsung aja masukin keranjang langsung check out ya so selamat uh, kena racun karena gue emang sengaja ngasih racun buat kalian terus buat yang baru nonton yang belum subscribe silahkan subscribe yang udah subscribe nyalain loncengnya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen terus I think that's all video kali ini sekilas gue review tentang Timex M79 keren dan gue rekomendasiin buat kalian and happy hunting terus kalau emang udah keracun banget jangan lupa shopping ya yeah. and see you on the next video bye